Halo guys, bagi kamu tuh yang gemar dengan bakso raksasa masak di bonbonompo, tak perlu lagi jauh-jauh ke Makassar ya. Kalau hanya sekedar mencicipi bakso yang satu ini, karena ternyata di Toraja Utara juga ada guys. memang rasanya sangat berbeda. Baksonya sangat crunchy, teksturnya sangat lembut saat masuk ke dalam mulut, dan saya baru kali ini menemukan bakso yang seperti ini. Jangan lupa guys, kalau kamu di Toraja Utara mampir di tempatnya ini ya. Di samping SPPU Bolu jalan poros Bolu Rantepao Rantepaku Talong Libu Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Catat ya anda ke Toraja Utara dan tentunya anda adalah pecinta kuliner mungkin tidak ada salahnya untuk mencoba makanan yang satu ini anda penasaran namanya tak raksasa, luar biasa guys raksasa berarti sangat besar sekali seberapa besar sih bahasanya ya kalau ingin membuktikan datang sendiri deh ke sini jika kami ingin mencobanya Mampirlah di kios Mas Adi Bontonombok Capanto Raja yang terletak di samping SPBU Polu Rantepo ya guys Kulingar satu ini berbahan dasar daging asli yang tentunya membedakannya dengan bakso-bakso yang lainnya Dan dari sisi harga cukup murah Cukup dengan membayar Rp15.000 per porsinya Anda sudah dapat merasakan nikmatnya bakso raksasa Mas Adi Bontonombok ini jika Anda ingin menikmati raksasa yang jumbo ya, cukup merogoh kocek seharga Rp30.000 per porsinya dan disini selain bakso juga ada makanan yang lainnya seperti nasi goreng dan makanan lainnya guys penasaran tidak salah kalau Anda mencobanya sekarang He's bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing So cold, behold, frostbite, they feeling I could tear you apart, or I could go heal them Don't believe in faith, don't believe in ceilings I just need a taste, till my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust for change, I just love the feeling, no I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head Cause imma live life for the fight yeah im here to get it I got drive, got sight, always have a vision I don't lie at night, I be in my feelings Ima be fine, time, and i'll soon be winning I live life for the fight yeah i'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision I don't lie at night, I be in my feelings Ima be fine, time, and i'll soon be winning I can feel the blood, creeping up from the heathens God will, God fight And if they wanna go eat, then you know I'm gonna feed him If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I'm out from the heathen sky.